Oke, okay, dengan begini sekarang kita sudah berhasil mengetahui harga estimasi penghasilan atau pendapatan video dan channel dari sebuah akun YouTube ya secara manual dan online. Oke, okay, sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara cek dan hitung estimasi YouTube AdSense secara manual dan online.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 Mana RPM merupakan salah satu metriknya, seperti yang juga dijelaskan oleh Google sendiri. Oke, kita langsung saja untuk menghitungnya. Misalnya di sini RPM kita itu adalah penghasilan per seribu tayang ya. Misalnya di sini ribu. Kemudian selanjutnya seperti rumus sebelumnya, di sini kita akan mengalikannya dengan jumlah tayang ya. Misalnya jumlah tayangnya. 100.000 ya. Kemudian dibagi dengan 1.000. Oke, maka penghasilan kotor YouTube AdSense kita yaitu adalah 700.000. Oke, penghasilan kotor di sini artinya YouTuber tidak mendapatkan sebanyak ribu untuk satu videonya ya, melainkan setelah melalui pemotongan dari Google sendiri yaitu adalah 45 ya maka 55% dari Rp700.000 adalah rp Ya, Jadi ini adalah penghasilan yang didapatkan oleh seorang YouTuber dari video dengan RPM 7.000 dan 100.000 jam tayang. Berikutnya yaitu dengan menghitungnya secara online. Ya. Jika kalian masih bingung dengan cara kerja perhitungannya sebelumnya, kita langsung saja untuk membuka browser kita kemudian kita ketikan pada Google ya dengan kalkulator YouTube online nya seperti ini pada hasil pencariannya yang paling atas kita klik ya untuk linknya nanti juga akan kami berikan melalui deskripsi video ya oke kita geser dan Scroll ke bagian bawah di sini di sini kita tinggal memasukkan link video atau channel YouTube ya misalnya untuk channel seperti ini. Di sini kita juga bisa mengatur untuk RPM-nya. Oke. Untuk standarnya dia adalah 1000 sampai 5000 RPM-nya untuk di Indonesia sendiri. Oke, kita coba gunakan link video YouTube untuk dimasukkan ke kalkulator online tersebut ya. Oke, di sini kami ada contoh video dengan jumlah tayang 100 ribu kita salin saja linknya oke kita buka kembali untuk kalkulator youtube online kita ya oke pada bagian di sini kita paste dan tempelkan saja oke kita tekan tombolnya pada bagian kanannya maka akan muncul hasil estimasi pendapatan dari Youtuber yang memiliki video tersebut ya, di sini adalah kisarannya seperti itu. Ya kalian juga dapat melihat untuk detailnya ya. Di sana, di sana juga akan dijelaskan untuk keterangan yang lainnya. Oke, ya seperti yang kalian lihat di sini kalian bisa mengatur untuk RPM-nya juga ya. Jadi kalian sesuaikan saja berdasarkan dengan jumlah yang kalian dapatkan atau dengan menggunakan nilai kisaran standarnya saja ya. Yaitu adalah seribu sampai lima ribu. Oke, kira-kira seperti itulah untuk caranya. Semoga bermanfaat.